muka kita ambil telur Telur siapa? Uh. Easy, easy Easy, water the... eh. Water, eh. ya Sabar-sabar eh. Ini ah. bagian saya, ya? Oh Bentar Ye Ye Bermasalah, guys Komolnya, ini hmm. Easy and easy Easy dan easy Ah oh. <laughs> Oh, cat guys, cat warna kursi hijau ya kan? Iya, yeah. sama seperti ini. Iya, yeah, iya, yeah, sama seperti yang kursi pendidikan.